Rinda, hey Selamat Hari Natal, Ibu ingin mengatakan sesuatu kepadamu, Terima kasih, Terima kasih kamu masih mau meluangkan waktumu untuk selalu mengingat Ibu. Ibu berharap bisa selalu berada di sampingmu dan melihat kamu tumbuh dewasa seperti sekarang. Ibu pasti akan sangat bangga melihatmu. Nah, ini adalah kaset terakhir dari ibu. Ibu berharap masih bisa berbicara denganmu walau hanya melalui rekaman ini setiap Natal tiba. Tapi, ini saatnya ibu mengucapkan selamat tinggal. Selalu ingatlah bahwa ibu akan selalu mencintai dan merindukanmu. Ada sesuatu yang ingin ibu katakan. Bahwa tak ada hari yang membuat ibu bahagia kecuali hari saat kamu lahir.